Mas Assalamualaikum bosku. Kita berjumpa lagi setelah sekian lamanya vakum di dunia permancingan. Jadi saya sekarang ada di Pulau Pandangan bro. Pulau Pamanggang Maksudnya pulau Pamanggang Sana yang kelihatan itu Kondong Bali Di sana kondong Bali Sana apa uh, sana Itu sana apa namanya pulau itu Sana Bukan saran di samping Kondong Bali jangan jangan Pulau Renre yang di sana bro Ya sekarang hari Rabu Puh Hari Rabu kita Mancing dulu bosku di hari kerja. Lumayan hasilnya ada beberapa ekor. Mana? Ini hasil saya. Hasil saya bro. Hasil saya bro. Lumayan ini teman saya. Mana? Bro ikannya. Ini diboks. Oh. Mantap nih. Oke okay, bro, saya mencoba, saya akan memberitahukan yang saya tahu itu mengenai tips supaya tidak muntah Dalam trip atau kalau kalian ingin mengikuti trip pemancingan Supaya tidak muntah itu pertama, istirahat yang cukup Misalnya kalau kalian ingin memancing jam 4 subuh atau jam 3 dini hari Ya kalian harus istirahat minimal tidur 3-4 jam itu sudah cukup itu. Habis itu bangun tidur. Eh, mandi dulu baru sarapan. Asal isi perut baru berangkat. Insya Allah tidak mual-mual tidak, tidak pusing. Karena rata-rata itu yang muntah ya, kayak apa di. Kayak kena... Gejala masuk angin, kayak peruk kembung, kayak capek, nyeri otot, tidak ya nyeri otot tidak. Oke, okay, itu yang pertama. Istirahat yang cukup. Yang kedua itu tadi sarapan juga sekaligus sarapan. Yang ketiga enjoy dalam dunia pemancingan ini, itu pro enjoy. Santai saja. Santai saja. Karena trip trip dadakan dengan trip yang dipersiapkan jauh hari itu beda. Kalau trip dadakan mungkin ya sudah terbiasa dengan lokasinya, situasinya, kondisi di lapangan bagaimana. Itu kalau trip dadakan sudah terbiasa jadi kita enjoy. Tapi kalau trip yang agak jauh memakan waktu 3-5 jam perjalanan. Nah itu tadi harus betul-betul fisik. Fisik yang cukup. Dan, tips, dan salah satu tips juga yang paling bagus itu kita harus mempersiapkan buah-buahan yang buah-buahan salah satunya buah-buahan itu yang segar-segar kayak semangka itu juga semangka bisa ataukah setidaknya bawa bawa pisang saja itu pisang murah meriah banyak juga nah, itu pisang juga dapat mencegah mual-mual karena ya itu tadi bisa mendapatkan energi energi yang cukup kalau ingin trip eh, sebelumnya minta maaf kalau agak berbelit-belit yang penting paham Yang penting paham apa yang saya sampaikan Kalaupun ada yang kurang Ya bisa ditambahkanlah Di kolom kolom komentar di bawah Itu bro Salah satu teman yang sangat santai enjoy Ini juga Santai sekali Ya ini Oke bosku Mungkin itu saja tipsnya istirahat sarapan saya ah, ada juga yang sampai yang penting itu salah satu yang penting penting itu minum tolak angin apa saja mau tolak angin jrgk apakah yang jelas minum tolak angin kalau perlu jangan minum obat-obatan seperti antimo Bro jangan minum obat-obatan karena kalau kalian tidur pada saat kalian sampai di spot bangun nah, kalian pasti akan loyo lemas bagaimana Ya lebih baik itu tadi, istirahat saja, sarapan, dan siapkan fisik. Ya, karena dunia pemancingan itu per, termasuk eh, sport fishing. Betul-betul fisik harus prima untuk memancing. Oke, mungkin saudara saya di belakang ada yang mau disampaikan? Oke, okay, katanya tidak ada. Sudah, saya, saya, saya sudah wakili, bro. Oke, okay. lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya, Deng Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.